Pengunjuk rasa jebol kawat berduri di sisi kiri Istana Presiden, TRIBUNNWS.com, Jakarta. Sembilan ratusan pengunjuk rasa merangsek masuk ke sisi kiri Komplek Istana Negara, Jakarta, Jumat, tanggal 4 bulan 11 tahun 2016, Petang. Setelah merusak kawat berduri yang dibuat polisi, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, sembilan ratusan pengunjuk rasa telah berada di tepi pagar kompleks Istana Negara. Pantauan Tribunnews.com. Masa merangsek masuk setelah menginjak-injak kawat berduri, ada sejumlah anak kecil yang menjadi bagian awal melewati kawat berduri tersebut. Sementara. Ratusan polisi bertameng dan membawa tongkat tampak hanya bisa menasihati anak-anak tersebut. Namun, karena masa semakin banyak yang terus berteriak untuk masuk. Akhirnya para polisi memilih mundur beberapa langkah, diberitakan. Aksi ratusan pengunjuk rasa tersebut merupakan bagian unjuk rasa ribuan warga yang menuntut proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama atau AHOK. Polisi berpeci dan bersarung bagikan air minum ke pengunjuk rasa. Sejumlah polisi berpeci hitam dan bersarung melakukan aksi simpatik kepada para pengunjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Barat. Depan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, tanggal 4 bulan 11 tahun 2016, ribuan pengunjuk rasa mengenakan pakaian dan kopiah serba putih telah memadati sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat seusai waktu salat Jumat. Belasan polisi mengenakan seragam coklat melengkapi diri mereka dengan peci hitam dan lipatan sarung di pundak tampak berdiri di tepi Jalan Medan Merdeka Barat. Tampak pula beberapa polisi wanita berhijab juga melakukan hal yang sama. Tangan mereka membawa kardus berisi air minum kemasan. Mereka menawarkan air minum tersebut kepada sebagian pengunjuk rasa yang hilir mudik ke depan Istana Merdeka. Silakan air minumnya PA ujar seorang polisi. Sebagian pengunjuk rasa tampak mengambil air minum dari para polisi tersebut. Bahkan, banyak pula pengunjuk rasa yang meminta para polisi tersebut untuk berfoto bersama atau selfie. Senyum mereka tampak dari raut wajah para pengunjuk rasa dan polisi-polisi tersebut saat pengambilan foto tersebut. Kami juga membantu mengarahkan para pengunjuk rasa yang ingin salat atau mencari toilet. Ujarnya seraya menunjuk beberapa kantor kementerian dan lembaga di belakangnya, usai disinggahi pendemo. Relawan sigap bersihkan Masjid Istiqlal, ribuan masa yang sempat singgah di Masjid Istiqlal telah meninggalkan lokasi tersebut dan menyisakan sampah yang berserakan di setiap sudut kompleks masjid. Namun pemandangan kotor tersebut segera bersih karena dibersihkan oleh ribuan relawan dari puluhan lembaga yang secara tulus bersedia membersihkan lokasi masjid terbesar se-Asia Tenggara itu. Seperti yang dilakukan oleh Rituan, yang merupakan seorang relawan dari dompet Fa. Ia mengaku berbagi tugas dengan 49 kawan relawan lainnya di sejumlah titik lokasi vital yang menjadi fokus demo pada 4 November ini. Dari dompet 2 fa ada 50 orang relawan yang dikerahkan. Kami berbagi tugas di sejumlah lokasi demo, ujar Rituan saat ditemui Tribunnews.com di setelah tugasnya di kompleks masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 4 bulan 11 tahun 2016. Para relawan, katanya, dibagi menjadi dua tim, yakni tim pembersih lokasi dan tim medis. Kedua tim tersebut telah siaga di lokasi-lokasi lokasi demo tersebut. Ada yang berjaga di sini untuk membersihkan sampah dan ada juga yang bertugas memberikan pertolongan medis di depan patung kuda. Jelasnya, ia menambahkan, para relawan telah tiba sebelum ibadah salat Jumat dimulai, menurutnya. Hal tersebut dilakukan lantaran pihaknya ingin segera membersihkan lokasi masjid sesaat sesudah menjadi temot penampungan para pendemo yang berasal dari sejumlah daerah di Indonesia. Kami udah datang dari sebelum salat Jumat, nah bersih-bersihnya ya mulai dari tadi habis salat karena mereka akan mulai bergeser, katanya. Masa pendemo kini telah bergerak dari Masjid Istiqlal ke lokasi demo selanjutnya. Mereka mengenakan pakaian dan atribut serba putih dan hijau. Rombongan masa berjalan beriringan sambil menengungkan solawat. Jalan raya yang biasanya dipadati oleh kendaraan pun kini berganti dipadati oleh kerumunan masa yang menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaja Purnama Ahok untuk mundur dari kursi jabatannya. Kendati sempat emosi, para masa pendemo pun meredamnya melalui lantunan solawat sepanjang jalan tersebut. Cuaca yang terik pun tidak menghambat rencana mereka untuk melakukan aksi demo-demo yang rencananya akan dilakukan di sejumlah titik lokasi vital di Jakarta. Rencananya, mereka akan melakukan long maret, mulai dari Masjid Istiqlal hingga ke depan gedung parlemen di Senayan. Aksi Masaya merupakan gabungan dari sejumlah organisasi tersebut dikawal oleh aparat kepolisian serta prajurit TNI untuk menghindari terjadinya kericuhan. Polwan senang diajak foto bareng demonstran. Polisi wanita, Polwan, berada di barisan depan menjaga gerbang masuk kantor gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahaja Purnama alias Ahok, Balai Kota. Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 4 bulan 11 tahun 2016, satu di antaranya, Bribda Novia Monikasari, mereka ingin menunjukkan kalau polisi dapat melindungi masyarakat, khususnya dalam mengamankan aksi unjuk rasa anti-ahok. Ini biar lebih humanis, masyarakat kan kesannya kalau lihat polisi anggap musuh, makanya Polwan diturunin untuk melindungi dan melayani Ujar Novia di depan pintu pagar Balai Kota, Jakarta Pusat. Jumat, tanggal 4 bulan 11 tahun 2016, terdapat 31 poluan yang berjaga, mereka dibagi menjadi dua shift dalam bertugas tak sedikit pendemo yang meminta poluan-poluan foto bersama, bahkan. Mereka sesekali terlihat tetap segan merangkul pendemo saat berfoto. Tentunya sesama perempuan, banyak pendemo yang minta foto, kita tidak masalah dan malah senang, kata Novia Seraya tersenyum. Selain di balai kota, Polwan-Polwan juga ada ditugaskan berjaga di depan pintu masuk monumen nasional, istana negara dan kantor bereskrim Polri di Jalan Medan Merdeka Timur. Sampai aksi kelar kita di sini terus berjaga katanya.